Menemukan mekanisme sukses dalam diri Anda Mungkinkah dalam menciptakan manusia, pencipta kita memberi kita mekanisme yang lebih luar biasa dan menakjubkan daripada sistem artificial intelligence atau sistem panduan manapun yang pernah diimpikan oleh manusia, tetapi beroperasi menurut prinsip dasar yang sama? Ketahuilah Anda, dan setiap makhluk hidup memiliki sistem panduan atau perangkat pencapaian tujuan, yang ditempatkan dalam dirinya oleh sang pencipta untuk membantunya mencapai tujuannya, atau secara luas membantu untuk hidup. Dalam diri manusia, tujuan untuk hidup berarti lebih dari sekedar bertahan hidup. Untuk hewan, hidup berarti bahwa kebutuhan fisik tertentu harus terpenuhi. Manusia memiliki kebutuhan emosional dan spiritual tertentu yang tidak dimiliki oleh hewan. Akibatnya bagi manusia, untuk hidup mencakup lebih dari kelangsungan hidup fisik dan prokreasi spesies, namun membutuhkan kepuasan emosional dan spiritual tertentu juga. Dengan nalurinya, seekor tupai tidak harus diajari cara mengumpulkan kacang, juga tidak perlu belajar bahwa itu harus menyimpannya untuk musim dingin. Tupai yang lahir di musim dingin, atau musim semi, tidak pernah mengalami musim dingin. Dalam upaya menjelaskan hal-hal seperti itu, kita biasanya mengatakan bahwa Hewan memiliki naluri Naluri tertentu yang membimbing mereka Analisa semua naluri tersebut Dan Anda akan menemukan bahwa hal itu membantu hewan untuk berhasil mengatasi lingkungannya Singkatnya, hewan memiliki naluri sukses Manusia juga memiliki insting sukses Jauh lebih mengagumkan dan lebih kompleks daripada insting hewan manapun Manusia sangat diberkati dalam hal ini Manusia sebaliknya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki hewan yaitu imajinasi kreatif. Jadi, manusia dibandingkan dari semua makhluk, dilebihkan dari makhluk lainnya karena ia juga mencipta. Dengan imajinasinya ia dapat merumuskan berbagai tujuan. Manusia sendiri dapat menggerakkan mekanisme suksesnya dengan menggunakan imajinasi. Kemampuan imajinasi adalah sumber utama aktivitas manusia dan sumber utama peningkatan manusia. Hancurkan kemampuan ini, dan kondisi manusia akan menjadi stasioner seperti orang-orang yang tidak berperadaban. Penemuan baru dalam ilmu sibernatika semuanya mengarah pada kesimpulan. Bahwa otak fisik dan sistem saraf Anda membentuk mekanisme servo yang bisa Anda gunakan dan beroperasi sangat mirip dengan komputer, artificial intelligence, dan perangkat pencari tujuan mekanis lainnya. Simak, follow, dan subscribe untuk mendapatkan video-video lainnya di mana kita akan kupas cara menggunakannya. Terima kasih.